kalau oh, badurinya turun wetang top lain turun ke atas <gila> kita turun ke bawah karena itu jalannya banyak duri Jadi kita lewat sawah Oke, ini kita lanjut keduanya ya. Soalnya kalau diterus nyampe nanti kepanjangan. Oke. Kita bikin episode 2. Sudah <tuh>, tuh ada yang lagi panen tuh. Ini padinya bagus -bagus. Wow. Matang, nih, padinya bagus-bagus tuh. udah mulai mateng dia. Nah, kita yang padinya di sana tuh. katanya di sana banyak kerangnya. Berat bebannya, oh. jalannya empuk becek soalnya. Kita masih agak jauh teman-teman. Ini untungnya nggak panas, jadi kita nggak terlalu kebakar kulitnya ya. Tuh cuacanya agak mendung tuh. Nah, bagus sih, jadi nggak terlalu panas kita. Sudah jauhnya gatel katanya kamu gatel gatel gatel hahaha <tuh>, ada yang lagi panen tuh lagi rontok oh, ini namanya lagi merontok rontok padi guys tutupan ya sudah wow. ya uh, hampir hampir nyampe ya kita ya tapi maunya jangan di situ situ akhirnya gede yang yang sana, yang airnya kecil. Airnya gede entar ke si ujung Benar oh. gak ya? nggak tahu. Karena belum dia jadi belum tahu. Tuh ada lagi Oh. oh. Sampai Ini cuman ini, jangan nah, kalau kalian kelotong. Akhirnya, berarti yang ini satu serem. Cara yang akhirnya berkecil untuk jadi, kita harus jalan lagi, ya. Mana? Mana? Nawan, nawan, ah, huh? oh, kalau oh, badurinya turunnya lain turun ke atas, <laughs> kita turun ke bawah, karena itu jalannya -jalan pajak duri, jadi kita lewat sawah. Bang wah. Oh, si Ujang lihat kenapa? Bang. Hah? Lubang kadut mareun. Si. Oh, segala congkel de geger kadut siapa <laughs> Semalam Om dapet tiga belut gede-gede. Ke -gede. Muruknya malam enak. Keluar, iya. Emang gak sekolah Sibuk, Hah? Sibuk? Apa sih ibu lagi, lagi gabut Nau, gabut Gaul amat pakai bahasa gabut Gabut Gaul juga loh Oke teman-teman kita Itu kan tadi airnya terlalu gede Kita nyari air yang agak kecil Yang sungai yang ini dia masih cabang sih dia ini jalan dia beh. Oke di okay. okay, sana masih ya. buru, semangat, kan. masih banyak masih banyak duri jalannya jadi kita cari jalan yang enak biar nggak ketusuk tucuk duri ya. Oh, kalo